sisan ngono Lah ya ya lana wal haqu lana hal islam lana wajah miul kau ni lana saya pernah ditanya sama orang kenapa sih baca sholawat kok pakai lagu kok pakai di lagu ni ngini ngini ngini bomen kadim ngini Ngin. akhirnya tak jawab eh hey, rungok no kopeng satu weh yang paling gampang zikir maca Quran selawat bahkan Rasulullah menyatakan baca Quran wajib pakai lagu. Man lam yatghanna bi Quran falisa minna. Siapa baca Al-Qur'an enggak mau pakai lagu yang bagus bukan golonganku kata Rasulullah. Zayyin aswadakum bi tilawatil Quran. Hiasi suaramu dengan bacaan Al-Qur'an. Wajib pakai lagu. Mergo Satu, lebih mudah menyentuh hati, gampang masuk neng ati, masuk neng otak, masuk neng jiwa, luwih ternyuh, luwih khusyuk. Yo, nah, buntun, ya betah suwe gak buntun coba membaca qur'an aning, kalau lagunya enak suaranya enak kayak suara beliau terus tartil tajwidnya bener makharijul hurufnya pas dibaca tartil biasa bismillahirrahmanirrahim ya. tilkan rasul faddolna ba'udhuhum ala ba'udh minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'udhuhum darajat eh hey, coba kalau enggak pakai lagu salah motornya salah kabel gak lancar tajutik liru gak ngapain lagu Rah lancar bisa moconi bismilmillah hirhirrohmanirnirrohim tilkar til til tilkar lusunuh dol tol tol tol tol tol kok pakai lagu? betah suwe kita sholawatan mulai jam setengah delapan sampai sekarang jam setengah dua belas betah kenapa? Dilakuin dong, dilakuin dong, pemanah nek Wes khas nek Wes andalanya nih, adi walhaqulana Nanti kalau udah kayak gitu, sampai jam luruh gak kerasa mergoti dilakuin no. Ayo coba salawatan sah khusyuh khusyuh. Eh, oh no. ayo mulai jam setengah pintu, adi nurana wal -hakulana. wal gulana wal -adlulana atau hal Islam lana dina majemuknya kaunilana hahaha adi nulana walhakulan waladululana walkau nulat hal Islam lana iman majemuknya ulkanilana hahaha ayo mulai setengah walu sampai setengah rolas kenyek betah hei adi nulana walhakulan waladululana coba Ya kaya tadi, kaya tadi Mughram Qalbi bihabbika Mughram Ya Mustafan al-Mukarram Ya Rasulullah Ayo coba acu laku no? Mughram Qalbi ya, bihabbika Mughram <laughs> Ya Mustafan al-Mukarram Ya Rasulullah Mughram Qalbi bihabbika Mughram Ya Mustafan al-Mukarram tapirang menit. <tuh> nah. Jamalak ma fitne. Masya Ayo coba betapirang menit. Ayo nak dilakone. Jamalak ma aslinya suaraku yo lumayan enak dan. Cuma aku wedi, nek nah. beli Asli wedi. Makanya Gus Iful tadi menyarankan kami disuruh duel. <tuh> duel. Uh, duet maksudnya duet. Kami disuruh duet supaya anwar jahit ini oleh barokai abe bidin ayo coba sampean. maaf maaf ya maaf maaf sholawatan nggak pakai lagu gak betah suwe tapi gak pakai lagu kayak gini jutaan manusia terhipnotis ayo coba sampean gak majelis sholawat ojok pakai lagu yang ada orang piroh woy wong si wong si mau itu ya ya Ayo, ah, pepamang, kau dari majelis solawat, ojo nganggo lagu. Ayo wes, solawat apa emong eh, gue yang paling ampuh, solawat sajarah Monggo, kau usah nggawe lagu. Kau menang. <tuh> <tuh> Coba, Ngapunten, ngapunten. masjidil haram, masjid Nabawi, jamahannya selalu budak, selalu penuh, sampai nggak muat meloper. Makanya terus pelebaran, pelebaran, pelebaran, pelebaran. Kenapa? Di samping Fadilahnya tentu saja kalau di masjidil haram pahalanya seratus ribu kali lipat jadi sampeyan sholat jamaah dua rokadi di masjidil haram sama dengan dua ratus ribu rokadi di masjidil simo di samping itu yang manggil itu loh azanil aku tanggung besok menenak suaraku <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> coba yang azanil Masya Allah denger alasan langsung ya langsung dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan lewat HP, lewat TV beda, tanyakan sama yang udah pernah ke sana. kesana udah langsung ngurung untuk kokono ini, ulu iso pengkorok pengkorok pengkorok rasanya kok yuk kanang dunyol gini, wajib Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Iki sing enak soneh aslinya tutup suaranya ayo coba masya Allah lemah masjidmu sepi soalnya Allah Allah no, no. <tils> Coba, Hayalaw shola. Hayalaw shola. Dibentongi watu iya. Ayo coba Ayo ngomong gak kau lelaki ayo ngomong Eh, <tuh> hey. sampean men mendengar takbir di malam lebaran, kenapa tersentuh hati nek gudu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masih ilang gak karo karo tes tes stas Kamu ilang dosa nang wang tua Gurung sampai jaluk sepura wang tua Masih kawan Maksudnya La ilaha illallah Ya Allah rasanya Allahu Akbar ALLAHU AKBAR WALILLAHIL HALM coba nangis nangis are nom nom lo nangis kabeh. padahal romadhon gak poso ini lu guyu. ibu takbir rioyoy lo nangis mergol lagu Ayo sampeyan takdiran aja dilagone nang takbir keliling. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Diomongi kok. Mangkane iki sampai subuh ya lho botah. Mergo Mulane walaupun enggak ngerti artine Dawuh Habibidin mau, ndak apa. Ndak apa-apa. Yang ndak boleh itu, yang yang ndak boleh itu, yang ndak hormat Indah ngerti, ngerti ini gak apa-apa, ndak -apa. ikhlas gak apa-apa, sulawatan. no yang ndak boleh itu, yang ndak hormat. Ada tiga hal, saya pernah baca kitab turutun nasuhin itu ya. Yang latensinoain Allah, jannah haba Andaikan ditimbang di sisi Allah, itu beratnya hanya seberat sayapnya seekor nyamuk. Jannah haba seberat sayapnya seekor nyamuk. Lare nyamuk siji kira-kira nopi rangton bobotnya apa itu? satu as sholatu bila khudu'ain wala la khusyuin sholat yang dak khudu' yang dak khusyuk nah, mudah-mudahan salat kita kualitasnya makin bagus amin ya kualitas dohir pakaiannya yang bagus, ibu mu kenanya yang mahal kelambir gani betong atuh sakit tewu mu kenai, itu lah setahun gak ganti gelangnya kerompiong bitu zolim itu namanya, menghadap Allah pakaiannya harus bagus Bapak juga sama, ya baju lengan panjang, sholat jamaah kaosan, kaos partai bisa gitu. Hei, kaos partai, gegeran lo gambarin paku saat lengan, tulisannya coblos. Iku <laughs> zolim. Lo aku pernah sholat jamaah Arabku yang noare, kaosan tulisannya, sih mau coiki edan, sih mau copas aku, ya aku tuh tak johkro noare lengan panjang yang bagus itu kualitas dohir kualitas batin lebih maaf sekarang banyak orang yang sikapnya sikap sholat gerakan yang dilakukan gerakan sholat bacaan yang dibaca bacaan sholat tapi pikiran hati dan jiwanya sama sekali nggak sholat nggak nyambung ke Allah ya ini yang mungkin nilainya hanya seberat sayapnya seekor nyamu Lene, apapun yang bisa menghilangkan khusyuk harus kita lawan sampai sholat itu nggak boleh nahan lapar nggak boleh waktu sholat sudah masuk makanan siap jenengan lapar ini kira-kira didahulukan sholat apa makan makan selama waktunya masih longgar kecuali waktunya udah mepet kalau dipakai makan dulu waktu sholat habis ini wajib sholat dulu selama waktunya masih longgar makan dulu jangan sholat dulu kenapa kalau mendahulukan sholat kalau mendahulukan sholat sholatnya mesti kepikiran departemen perbadokan mesti, Allahu Akbar kerucuk kerucuk kerucuk dan solatnya enggak mungkin khusyuk mesti coba. Allahu Akbar, untul-untul jadi duligulig dudut. Cerekal ya untul-untul jadi duligulig dudut. salam gobek-gobek, langsung makan. kalau mendahulukan, makan, sampai maaf, enggak boleh nahan kencing, enggak boleh nahan kentut karena apa? ya nanti enggak mikir Allah, mikir kencing, mikir kentut habis wudhu, kudu ngentut, mau sholat eh nanti tut wudhu maneh sholat ngempet gak mungkin oh kuat dan pertahanannya gak kuat diempet tetep metu katambah soalnya pertahanannya gak kuat oleh ngempetin boleh yang kedua adikru tapi hati ini gak nyambung nang gusti oh. bukan bukan gak ngerti loh ya ini gak ngerti gak apa-apa samaan zikir itu gak ngerti gak masalah selama sampean mau zikir, yang sampean dikiri pasti akan datang saya sering sampaikan ke itu ngertimu gak penting penting pentingnya Allah sing jenengan dikiri Zikir itu nyebut misalnya sampean masuk ya, masuk neng warung jawa timur ke pekalongan kan gak ngerti menu jawa timur, kalau tulisan apa? sambel mercon sama penasaran udah sama nyebut mengenai pelayannya mbak, sambel mercon padahal sama ndak ngerti sambel mercon itu apa ndak lama, pasti datang barangnya bener loh, makanya sama nyebut nang Allah zikir, sama nggak ngerti ya, wis. ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik gak ngerti artinya, gak apa-apa, sebut tulus. maka kebaikan-kebaikan dan kebaikan Allah pasti akan diberikan kepada sampean sama sholawat juga gitu, ndak ngerti artinya ndak apa-apa sayang. Terus pada sholawat, pasti syafaat Allah akan kita rengkuh Allah masyurilah Allah Muhammad. Oh, oh. Heh, like Habib Ali, zainal Abidin, sikap mesti ngerti, mesti ngerti. Lihat area sing nangis sering, gitu. anggit musing ini ngerti artinya. Letakkan ini, Muhram mugaram. Hah, hehehe, artinya apa? gak bobo gak ngerti ya, terus WSS yang nomor telu, ini <tuh> as-salatu bi ghairi niyatin wa hurmatin itu yang jika ditimbang beratnya nggak ada seberat apa namanya, sayapnya seekor nyamuk maaf-maaf, Habib Abidin Habib Ali Janil Abidin juga udah sering menginstruksikan kepada seluruh Zahir Mania dimanapun, dan seluruh pecinta sholawat dimanapun bersolawat harus bil hurmah harus bita'udim Maaf, maaf, maaf, maaf banget. Kadang-kadang ada beberapa di antara teman-teman kita yang sholawat sambil joget-joget itu tidak dibenarkan. Sholawat mawur, ngawur, bokongnya wer wer wer wer wer, dan maaf, maaf banget. Lagu pun lagu sholawat. Kalau ada unsur merendahkan, kalau ada unsur melecehkan, menurut saya juga kurang bagus. Dilakukan, dilakukan, tapi tetap dalam koridor lagu sing sopan, sing beradab, lagu sing bagus. Saya sampai pernah mencontohkan, ya maaf ya, demi Allah tidak ada unsur untuk merendahkan, memberi contoh yang enggak bagus, menolong. Kadang iya, kadang-kadang penggalanya, penggalanya kurang pas, kayak itu. Ya Roh ya Rasulullah, salamun alik Ya Roh ya Rafi'ah, ya Rasulullah, salamun alik dipakai lagu gundul-gundul pacul misalnya itu. Lima derajat, apa teh ya? Ci ya, ci rotel alami ya, ci roh penggalanya kan gak pas ya. U hai, laju laju di warga rom ini menurut saya kok kurang bagus. Nah, re ayora apa maneh? Marhaban januraini mungkin lagu hadamah dukun. Ya, ayo, misalnya hadamah nah, marhaban sedang ngobatinur ainin. Nah, urin lagu-lagu akanon nah, katanya diguna-guna Husaini ngawur gak kira-kira. Sabil qomat kamit muluk marghaban ka rushalan. Lah ngono aku juara kan ngono Tapi awas kalau sampai ada nilai merendahkan lagu-lagu. Tapi cok ngawur, malah kadang sing ngomong. Kon sing penting solawatan mendem gak apa-apa kon. Sing penting gelem solawatan. ambek mendem gak apa-apa. Wong gedik ngomong. Kon asal yang mendem, ayo minum sholawatan, mendem muce waras, gitu yang kayak, kon sing bener nek ngomong ini loh, kon mendem, kon bieng lonte, kon bieng gendaan, bieng nih usai ki sholawatan, waras mendemu, waras gendaan ngono, ngono, kok sing penting ngono, ngono, mendem gak ngono, gendeng ngono, ngono, ngono, ngono, Sholawatan kok ambek mendem, muji kanjeng nabi kok ambek mendem. Wong sampai ngapunten ngapunten, joget joget yang berlebihan, enggak diperbolehkan sampai diatur onok tari sufi. Yang mau direngunkan api, onok filosofi nih ungkapan cinta. Kadang ga nah joget jukit jogetan terus, demek-demekan bokong, lahau lahola kuodai bila. apa mana no majelis sholawat kok mendem mendem, gak bener blas gak bener belas nanti anak-anak ngomong, pacaran gak apa-apa, penting sholawatan mendem gak apa-apa, penting sholawatan gak kira waras mendemu orang mergawai melu sholawat mergawai rapopo nih wui ya nek isom bimbing temenanan, kayak para wali mbiyen ini para wali mbiyen, wong mendem ada wong mendem ditunggui ditunggui kali wali wali ini melu mendem dinteni sak kelengre ditunggui Aku mendem, enggak apa-apa, Mbah. Rapopo, rapopo, tak tunggu nih. Begitu waras, begitu waras, tidak wud, diulangi wudhu, diulangi wudhu. Terus karaoke ini didawi. Le, we mau mendem, tak tunggu nih. Saya aku HP sholat. Gue yuk, kutu melung, nunggu nih aku. Gue kutu melu ngetut nih aku. Diulangi wudhu, tidak sholat, tidak wiridan. Nah, wiridan ini wih, birto <laughs> kok api asrobirto, kok api asrobirto, kok api dikenal lo no dikenal lo no dzikir, tijak selawat. Ah suwe, -suwe mendeme waras. Ngono ora no, kok mendem yo yang penting selawatan. Iso jamin ge. Nek wong wong solawatan, terus langsung ini langsung mendeme waras. Mendino terus diker pekulinan malahan Malah, tunggu pekulinan Main luang sholawat, insya Allah mendemwaras. Main luang sholawat, insya Allah nakal muwaras. Seng maras nolong. Sholawatan, tapi ya jadi walet kata-katane. Ngoten dong. ngapunten ngabebing, ngapun ngabuntun. Ngabuntun. Eh, bingin nging ini, gak apa pemenik mati. Gak apa pokoknya. La, la, eh, loh, Habib Umar al-Mutahar. La, ilallah, ilahi, aku baru obey-obeetang Ajeng ya nyampun ngatur lawan Allah ya keri nah, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya.